Oke, okay. hai hey, assalamualaikum sahabatku di mana saja berada. Sekarang kita keluar bagi sebuah informasi ya. Nah, bagaimana sih cara kita mendaftar Google Adsense ya untuk para pemula sehingga nanti kita bisa cepat diterima. Nah ini saya mau bongkar nih biar cepat diterima baik itu nanti di tahap 2 nya sampai tahap 3 teman-teman ya. Nah seperti ini video ini channel itu baru saya kelola sekitar dua bulan teman-teman ya. Alhamdulillah tepat sudah dua bulan ini dia sudah berhasil. Hanya menan, menerapkan SEO dari YouTube itu. Nah, kenapa? Karena uh, banyak sekali keyword keyword atau video yang saya kelola yang saya upload di sini itu sesuai dengan SEO-nya sehingga mudah ditemuin sama YouTube-nya. Nah, untuk melihat buktinya kita bisa lihat di menu uh, ini, menu analitis ya. Nanti kita bisa lihat nanti lebih detailnya terkait uh, apa namanya berapa video dan berapa hasil penelusuran YouTube-nya itu. Oke, pertama di sini kita coba ya di analitik dulu ya. Nah untuk mengetahui bapak apakah kita sudah bermain judul SEO itu kita bisa lihat di sini di menu apa namanya di menu kontennya di menu konten Bagaimana orang menemukan video kita Oke kita lihat di sini ini baru channel baru Nah kita lihat dari di sini ini eh sudah bagus ya CTR yang sudah 13 kemudian kita lihat di sini di menu nah ini teman nih jadi Video saya ditemukan dari penelusuran Youtube. Jelas ya, istilah penelusuran yang digunakan penonton di Youtube untuk menemukan konten Anda. Nah jadi jelas ya, bahwa seluruh video saya, ini yang paling atas itu penurusan Youtube. Ini artinya bahwa SEO-nya sudah hidup. Sehingga banyak video saya ditemukan lewat hasil penelusuran orang. Hasil yang dibutuhin sama orang. Oke, okay, sekarang kita langsung aja daftar teman-teman ya. Di menu penghasilan untuk daftarnya. Kemudian, pastiin kita sudah verifikasi dua langkah. Pedoman komunitas cukup syarat ya. 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oke, okay, kita coba daftar. Bismillah. Nah, di sini ada mulai. Tinjau persyaratan dasar. Ini langkah satu. Nah, kita kan berbagi juga bagaimana di langkah dua ini dia enak. Karena kebanyakan di langkah 2 itu dia sering error sering error sering akun yang double kayak gitu jadi masih sekali masalahnya Nah itu karena mereka tidak memahami bagaimana kebijakan pedoman YouTube itu sendiri jadi, kita tekan mulai di sini Nah sekarang ini teman-teman jangan langsung Scroll plok gitu ya ke bawah ya enggak boleh jadi teman-teman harus eh, kayak kayak harus baca gitu jadi harus baca kita ini biar kita tahu ternyata gini gini syaratnya gitu ya jadi teman-teman baca pelan-pelan aja nah pelan pelan nanti baca jadi YouTube itu maunya kita tahu bahwa aturannya itu begini oke kita baca pajaknya semuanya ya oke setelah kita baca centrang. kemudian kita setuju persyaratan nah kita sedang proses teman teman nah ketika teman teman berada pada posisi ini pasti yang teman teman itu ya sudah punya action atau belum punya AdSense sama sekali menggunakan email yang memang press nah banyak sahabat kita yang memang mereka tidak tahu bahwa emailnya itu pernah digunakan emailnya pernah di ini dan seterusnya ya nah itu yang teman-teman eksekusi. -teman oke nanti kita buat video lanjutannya ya sekarang langkah kedua nah langkah kedua ini teman-teman kita harus melihat apakah email yang kita pakai ini pernah tidak didaftarin adsense sama orang atau mungkin kita pernah dulu Terkait atau pernah kita daftar kayak Google Play, pernah kita daftar kayak misalkan di merchandise atau di merchant seperti Sofi, Lazada, dan Topet semuanya. Itu silahkan cek dulu. Oke okay, baik, uh, sahabatku sekarang kita coba lanjut ya pada menu yang tahap 2. Nah tahap 2 ini buat akun adsense baru atau hubungkan akun yang ada ke channel Anda. Atau perlu akun adsense untuk men dan menerima pembayaran. Oke okay, kita tekan mulai. Nah. Ini kebetulan pada kasus ini saya sudah memiliki akun. Sudah memiliki akun AdSense biar saya tidak request pin lagi ya. Ya saya sudah memiliki akun pilih yang ini. Nah kalau kita misalkan belum pernah punya akun silahkan pilih yang ini. Tidak saya tidak memiliki akun. Ini ketika kita belum pernah sama sekali punya akun AdSense. Kalau Anda pilih tidak tahu ini justru kebanyakan ditolak teman-teman ya. Karena Anda masih abu-abu. Nah, jadi kita pilih yang saya sudah memiliki akun. Kemudian, di sini ada ini. Anda hanya dijadikan memiliki satu akun adsense per orang. Jadi, satu orang, satu akun adsense. Karena sudah memiliki akun adsense, Anda harus memilih alamat email yang terkait dengan akun tersebut di layar berikutnya. Kita tekan selanjutnya. Nah, maka di tahap inilah kita menggunakan email yang... Okay, di sini saya menggunakan email yang ini, teman. ya Email yang sudah terhubungnya Saya pilih email yang paling atas. Dan kemudian kita tunggu, sedang proses. Yaps, ini dia. Sudah tertera ya, kode capok semuanya sudah tertera. Setelah tertera seperti ini, ya alamat sudah lengkap, jenis nama semuanya sudah lengkap. Sekarang kita langsung tekan yang setuju pengaitan. Oke, ini sedang proses, setuju pengaitan. Kita tunggu. Nah, maka dia langsung dire, -dire ke adsense kita. Ah. Ini teman ya, nah langsung di ngeredirect. Jadi, nah ini dia, jadi AdSense yang sudah ada saya pakai yang sudah gajian ini, ya 3,5 ini. Kemudian kita langsung tunggu sebentar, maka dia langsung ngeredirect. Jadi dia proses menuju ke tahapan. Nah disinilah proses ketahapan ini adalah penyesuaian, penyesuaian dari Google AdSense kita. Apakah cocok? Apakah layak? Apakah dia double akun atau pernah punya akun netizen sebelumnya? Ini yang teman-teman harus pahami, ya. Nah, dia langsung selesai di tahap dua, yaitu enaknya ketika kita daftar sama etf yang sudah ada. Itu jadi otomatis dia sudah selesai, tentunya jadi tidak perlu kita nunggu. Nah, sekarang adalah di proses peninjauan ini. Nah, saya akan kasih tips kepada Anda bagaimana biar proses tahap 3 ini dia lancar, ya. Syaratnya itu ada tiga, saya mau kasih. Ini pengalaman saya selama lima tahun di dunia itu pertama teman-teman pastiin konten anda itu original, original ya itu pastiin dulu pastiin kontennya original. Oh banyak yang bilang bang saya konten ori tapi kok kenapa kena konten berulang? Nah itu pasti ada ya mungkin konten ada ori tapi yang ori itu anda upload dua tiga kali di dalam channel yang satu itu itu yang menyebabkan dia atau mungkin Beberapa video yang di channel Anda ada juga di video yang lain. Nah, itu yang menyebabkan konten berulang. Jadi, pastiin konten kita, konten original. Yang kedua adalah, setiap pada proses tiaga ini, kita harus ngupdate 2 atau tiga video setiap hari, selama proses peninjauan. Ya, ini yang kedua. Jadi, ya, teman-teman, jangan sampai mengatakan oh, kenapa kok bang kita harus ngupload video 2-3 video itu, biar kita dilihat aktif sama YouTube. Biar kita dilihat, apa namanya eksis Nah, itu yang dilihat sama konten kita. Video terbaru sama video yang paling banyak ditonton. Dan video yang terlama itu yang dicek sama Youtube saat proses peninjauan ini. Kemudian yang terakhir adalah yaitu tentu dengan SEO Langit. Yaitu dengan bersedekah, berdoa teman-teman. ya Nah, itu yang paling penting. Jadi berdoa bagaimana supaya kita diterima pada tahap 3 ini. Dan tentu dengan menggunakan SEO Langit bersedekah kepada minimal kepada anak yatim atau saudara kita sendiri. Oke sahabatku ya, nah itu dia tahap-tahap proses untuk uh, proses pengajuan atau pendaftaran Gleason yang semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman. saya -teman. silahkan buat teman-teman nih yang biar bisa seperti ini cepat menghasilkan uang cepat dapat jam tayang serta cepat mendapatkan subscriber itu silahkan ya langsung aja tonton video-video lainnya sudah kami buatin bagaimana cara SEO-nya. SEO thumbnail, SEO deskripsi, SEO tag, dan semuanya sudah kami bikinkan. Silahkan dicek di video-video lainnya. Nah ini biasanya paling lama hanya 3 hari. Ya nanti saya akan update informasinya. Ya setelah video ini, kira-kira berapa hari ini? ini saya ngerekamannya betapa pada tanggal 2, pada tanggal 2 April, ya. Nah sekarang menu pendapatannya sudah keluar nih. Karena sudah kita tarik tadi. Ya, jadi sudah keluar ya. Tadi kan tidak keluar tuh. Nah sekarang sudah keluar. Ya. Oke. Okay. Ini pendapatannya sudah aktif, kita lihat tepat pada, tuh, ya, tanggal 4, ya, sorry, ini tanggal berapa, nih, <tuh> ini tanggal, ya, lihat, nah, tanggal 30 Maret ya, tanggal 31 Maret dia kehitung, nih, pemrosesan data, nih, ya, tanggal 31 Maret itu mulai kehitung, ya, estimasi pendapatannya masih kosong, karena masih proses tahap 3, nah, ini penayangannya 24.000. ribu, Nah, di channel biasa naik RPM-nya, RPM-nya biasa naik kalau yang konten kayak gini. Kadang-kadang 15.000, kadang-kadang 24.000 dia. Itu enaknya kita menggunakan konten-konten yang tutorial seperti ini, teman-teman ya. Sama seperti channel saya yang saya bahas di dalam tutorial itu. Jadi di situ sangat empuk sekali. Ya, sangat empuk sekali karena sudah bisa mendapatkan 100 dolar setiap bulannya. Oke sahabatku, itu dia semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe nya dan hidupkan loncengnya untuk tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan buat anda yang pengen saldo dana gratis setiap hari kami bagi, silakan cek aja di link deskripsi video ini ya. Kami berbagi saldo dana setiap hari buat anda. Silakan cek aja dan semoga anda dapat hadiah dari kami di channel yang sebelahnya. Itu dia. Thanks Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.